Halo teman-teman Selamat datang di channel kakak Oke teman-teman Hari ini kita akan mencari mainan dan bola-bola teman-teman Wah keren sekali Itu teman-teman bisa lihat Ada empat buahnya teman-teman 4 buah dinosaurus Waduh keren sekali teman-teman Oke kita mulai untuk mengumpulkan bola-bolanya teman Let's go ikutin terus kegiatan kakak Kita cari teman-teman untuk wadahnya cucur-cucu-cucut, cucu. wow. kita menemukan wadah ya teman, teman, wow, ini wadah, ada beruang bersepeda dan kotak email teman-teman, wow, keren sekali, oke okay, teman, teman, kita ambil ini dan mengenali satu persatu teman, -teman. wow, ini ada dinosaurus teman, teman warna merah, kita ambil ya, teman -teman. Wow. ini teman, ini ada dinosaurus kepala panjang teman, -teman. wow. Ini adalah coklat, kita taruh ke dalam wadah Kita ambil ya teman. Wow. teman Wow, ini ada dinosaurus Warna hijau teman Wow, seperti dua sekali Wah keren, kita masuk ke dalam wadah Kita ambil ya teman Wow, ini ada dinosaurus Warna kuning teman wow. Ini dinosaurus warna kuning nah, Dengan tanduk empat di Ekoran teman wah mantap Kita taruh ke dalam wadah Oke, kita tinggalkan Kita cari dulu di rumput-rumput teman-teman ada mainan, Bola-bola oke. Okay, cari-cari, cari-cari, cari-cari, Wow, itu teman, teman kakak menemukan sebuah bola. Teman-teman, ada bola sepak warna biru dan ungu, dan ada ini. Teman-teman, bola emoji warna kuning, kacamata sambil tersenyum. Wah, kita ambil teman-teman, kita masukkan ke dalam wadah. Oke, okay, kita cari lagi teman, teman di rumput-rumput. Cari, cari, cari, cari, cari, cari, Wow, itu teman, -teman di atas pohon nih. Teman, teman, wow, atas pohon rumput yang besar. Teman, teman, ada bola sepak warna hijau dan merah, dan ini ada bola emoji, macam berut Teman, wawan kuning, kita ambil dulu yang bola sepak, dan ini bola emoji. Oke, okay, kita taruh ke dalam wadah. Teman -teman. Cari, cari cari cari cari cari cari wow itu teman, -teman. ada bola sepak dan bola emoji teman, teman ini ada bola sepak warna apa teman teman ini warna merah muda dan hijau dan ini ada bola emoji marah warna apa, teman teman warna kuning sepertinya hari ini habis hujan teman teman oke teman teman kita ambil kita taruh ke dalam moda cari-cari-cari itu teman, teman bisa lihat habis hujan di rumput-rumput teman cari-cari wow itu teman, teman kakak menemukan dua buah bola lihat teman, teman wow ini ada bola sepak warna putih dan hitam dan ini ada bola emoji emot terharu warna kuning wah keren sekali kita taruh ke dalam wadah teman, -teman. Cari, cari cari cari cari cari cari wow ada lagi teman boleh emoji dan bola sepak wow ini bola emoji emot apa teman mata matelope dan cium dan ini ada bola sepak warna oranye dan kuning wah keren sekali kita taruh ke dalam wadah ya kita cari lagi teman cari cari cari wow itu teman saya kakak menemukan bola sepak seluruh dunia ini bola bendera seluruh dunia teman-teman wow ini bola besar kita taruh ke dalam wadah teman, -teman. wow wadahnya mau tidak muat teman, -teman. oke okay, teman-teman kita cari cari cari cari cari cari cari wow itu teman-teman ada bola sepak teman-teman ini bola sepak dan bola emoji, teman, teman Ini bola emoji, emot senyum, sampai kita diingat, teman-teman. giginya putih sekali, bersih ya. Kita ambil, dan ini bola sepak warna apa, teman-teman? Ini warna oranye dan biru. Wah, keren! Kita taruh ke dalam wadah, teman-teman. Wah, badannya muat. Oke, teman, teman kita cek lagi apakah masih ada di daerah sini, teman-teman. Wah, kita cari-cari. Ternyata sudah habis teman-teman Untuk bola-bola dan -bola dominannya Oke okay. Kita hitung untuk bola yang, bola yang kita dapat hari ini ada berapa teman-teman Kita akan menghitung semuanya teman-teman Oke okay. Dari bola besar teman-teman Ini satu Dua Bola sepak teman-teman Dua Bola sepak Tiga Bola emoji Empat bola sepak Lima bola emoji Enam bola sepak Tujuh bola emoji Delapan bola emoji 9 bola sepak 10 bola emoji teman, teman 11 bola sepak 12 bola sepak teman, -teman. 13 bola emoji teman, -teman. 14 dinosaurus teman-teman 15 belas dinosaurus lagi, teman enam belas dinosaurus lagi, teman, teman dan 17 ini dinosaurus teman, -teman. wah keren sekali teman, teman ternyata kita mendapatkan hari ini ada 17 teman teman bahkan eh, oke ada berapa untuk semuanya ini teman, teman apakah benar ada 17 teman teman kita hitung dari bola besar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wah keren sekali ternyata kita memang mendapatkan 17 teman-teman oke okay, teman-teman mungkin sekian dulu video dari kakak teman-teman